Bagus ini madam. Bisa diinin juga. Nah. Iya benar. Apa Tahu eh, oh, itu. Ini Dafa. Beli dari teh. Ini anaknya Bu Ayu udah sedih gitu juta, ya Bu ya. Ini. Emang siapa kamu kenapa Mas? Bu, blur. Mungkin waktu kemarin terakhir dipakai di tempat KJ itu kehujanan. <laughs> Lensa- kepanin. lensanya jadinya agak-agak ngaco Ini ya. kebetulin lah Harus beli sarungnya kalau gitu kan? mm -mm. Nanti kita akan berangkat guys Ini udah persiapan e, Teman-teman udah mulai ngumpulin barang-barang e, yang dibutuhin Kita targetnya akan ke wilayah Cianjur, Jambu Dipa, ya, Bu Ayu ya, ya. Semoga kita lagi habis sana Iya <laughs> <Masa? laughs> Gak apa apa buat ya? pak besok besok subuh oh. oh. oh. <laughs> ini donatur kita untuk kasih <laughs> snack nah, makanan anak-anak dan orang tua lah udah pasti iya, kita kan bencana, bencana nasional semuanya harus bergerak ya kan iya benar oh. mantap <laughs> itu uh, kita perlu bawa tenda nggak bu kayak kita mau itu, kan? wah liburan ya Gila loh, gempa gempanya di sana e, per tiga jam. Laporan-laporan ya. dari saudara-saudara saya yang di sana, Bro Mungkin kalian nanti akan lihat sendirilah kita Bogi, cek dipakainya? aja besok. Tripod kayaknya enggak deh, nggak mungkin kita buat naroin ini, dah Karena posisinya khawatir juga, kan gempanya itu terus terusan. <gülht> Kalau kita taruh kita lagi rekaman terus tiba-tiba gempa, gimana? Terakhir <gülht> tadi berapa? Dua. Mbak, 145 145 guys Dua kali Dua kali Oh wow, itu, anak kecil eee. Ayo kita cek langsung yang udah ada punya duluan ya. Kunci, kunci, kunci, kunci, kunci Kok ada gini? Kunci mobil Wah, waktu itu pas rame-ramenya Ih, uh, parah aja Macetnya main gabon, pake yeah. motor aja bisa seharus setengah jam pakai motor loh dari dari dari dari posko kita ya hmm. itu ke lokasi bisa pengajen pakai motor pakai motor karena mobil udah diroda tak tapi <susur> dulu modelnya Oh, banyak banget guys. Biskuit, biskuit buat baby buat manula, bagus banget. Ini anak ini juga suka. Ah. <laughs> uh, banyak Ada sardin, guys. Aktif. Uh. Hah? Oh, Nih, katanya orang ibu hamil. Ini lulu hamil. Dapat hamil. Anak ada dua seperti ini. Kayaknya dia harus lihat, ya. Nah, dapur, udah ada <tuk> apu, <atur>, udah rafi, ato, udah berhenti soal semua, tidak buah, ya. oh. siap. Mandi, mandi. Hai guys, <laughs> kali ini kita mau ke tempat bencana alam aku, aku gua mandi. Jadi nanti aku uh, mandi dulu, nesok, nanti. Udah ke gud Mendengar alam yang ada di Cianjur, Kabupaten Cianjur, ya oke, mari kita banget bro Barita dan ibu hamil <tuk> Bu mau ya. hamil lagi? Guys, hamil hamil hamil hamil Hamil hamil ya Allah Sudah kita jadi tim basket Oke okay guys Barang pertama udah masuk Tinggal Kita harus cari air mineral Gue mau datengin tempat grosir. Buat grosir, modifikasi jam segini ya. dan menindak delapan ya. Mungkin tambahannya adalah poin karena karena di Jambi 24 itu, banyaknya anak kecil. Terus sudah itu, kita cari tambahan lain, Gua cari donasi yang lain. Uh, untuk nambah nambah kita bareng untuk kita bawa ke ya guys. Oke, okay. subscribe, standby di, di channel a few moments later Ini dia bro, Indomie ya. Perlu nggak kita beli mie? Ah bawa ya pokoknya nu, lu bisa kabawa. Lah? Sembilan tujuh. Ah udah ini the best, mie favorit gua bro. Harganya murah banget. Ambil 5 dus, dus. <laughs> Eh, hey, awas jatuh Nah, ini nih kuat the best Ya, biar banyak lah intinya Karena kita pun juga dapat donasi nggak terlalu banyak-banyak amat Yang penting kita bisa bantu ya bro Nggak cuman ngomong doang cuy Gas kencok cu. Salah guys, salah keranjang kita ah Asaka turun Iya, <laughs> iya si kakak <laughs> 120 isinya, ya anun ya om 120 renceng cuy, banyaklah lumayan, gak usah terlalu banyak untuk pampersnya yang penting kita bawa aja Jadi sisanya lebih baik ke makanan yang siap saji cuy Oke okay, ini air mineralnya dibantu masih om gitu dulu Kita butuh 3-4 5 kayaknya om oh. 5 Iya yeah. Apa kabar Bu Blisik gila Hi guys kita lagi ada di Indo Grosir Kita lagi beli logistik untuk uh, korban bencana gempa besok So kita akan distribusi ini nih besok di tempat korban bencana yang kemarin kena gempa, guys. Kita udah beli ini semua. Dan besok kita akan live di sana, oke? Stay tune terus ya di channelnya Simuni Channel. Kopi-kopi kita pasti begadang ini. Ya, kita pasti akan begadang, guys jangan coba-coba di sini bebas lah ya, kamu yang sukanya terbuka, yang apa yang enang, aku mau. jangan atuh kasih ke orang juga harus yang kita suka say Atau, Atau, si. Katanya, mau Merah, wah itu masuk bon bu Ayu kalau itu kak Atau, ini aja. Ini. Oh, ya, masalah, ini. terserah lah yang satu satu ini aja satu dus satu karton satu karton kan udah ada energen juga merah Es krim. Woi, ada free ice cream, guys. Woi, ini anak ini sini. ini. Ini <tuh> Nah, udah tapi takut lebih selesai. Yang pasti ee, kalau kurang lebihnya mohon maaf yang jelas buat timwin hari ini kalian bisa support lagi masukin sawerannya, masukin donasinya buat teman-teman Wah makuyu besok akan berangkat semoga lancar doain sampai jumpa lagi nanti di TKP bu. Sebenarnya harus pakai dua mobil, tapi gue nggak mau repot nanti kalau misalkan di jalan ya karena dua mobil itu kadang-kadang kalau pada saat kondisi macet itu cukup riskan, mencar. Jalan posisinya macet ya di ya, jadi ya mau nggak mau gue pakaiin masuk ke mobil aja, Barang adik gue langsung. Nah, nantilah ya kita lihat ya ee, kondisinya besok pada saat kita udah mau jalan. Nah, doain aja lancar semuanya, thank you tetap stay tune di Simon Channel. banyak dimana gimana ini kita besok, aduh cukup banyak. Aduh, besok cukup Iya, bingung, ayah.